bersama dengan playlist band, so enjoy today. sambil so, kata tunggu yang jamming ya. Uh, di tunggu. setiap kali ku melihatmu berganti pajak yang tak tentu kali ini. Aku jadi pacarmu Yang pasti setia menemanimu Jangan kau salah pilih yang lain Yang lain dulu you have come Marimu, jangan kau selat. Kali ini ku coba, diri, mencoba ungkapkan perasaannya ada di hati. Wah wow, wow. pilihlah aku jadi pacarmu, yang pasti setia menemani Pacarmu yang pasti, setialah marimu. Oh, bila aku jadi pacarmu yang pasti. Setia... Pajamu, e -e -e, jadi pilihlah aku. Thank you Paris Band. Selamat siang. Jika masih wedding, salam dari Nadia dan juga Agung yang berbahagia pada siang hari ini. Dan pastinya kami ucapkan terima kasih bapak ibu untuk kesediaan waktunya untuk anda semuanya hadir dalam acara wedding.